Ini Deketin. ini, buka ini. Boleh buka. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan. Uh, tamu dari aparatur desa yang alhamdulillah pada hari ini sudah ikut bekerja sama dalam kegiatan uh, Hari Peduli Sampah Nasional yang diadakan oleh MPS Negeri Lima Serang beserta tim adiwira. Bapak, Bapak, mohon untuk memperkenalkan diri. Uh, boleh tuh sebelumnya saya mengucapkan banyak terima perkenalkan nama saya uh, Paulus. Pakil, mewakili daripada desa dari iya. uh, Bapak uh, dengan kegiatan yang kami lakukan Tim Adiwiyata NT Negeri 5 Serang ini dalam rangka peduli sampah nasional dengan bersih-bersih Pantai Hadidi Pak ya. Uh, gimana tanggapan Bapak? Eh uh, kami merespon sangat baik sekali dan juga pernyataan sejauh karena memang yang namanya sampah selamat ini adalah uh, suatu permasalahan yang sangat kompleks sekali terutamanya di daerah kami oleh karena itu dengan adanya program dari MDS dan Serang ya MTS negeri di Serang MTS negeri Kami sebagai mewakili daripada pemerintahan Desa Sarita dan juga desa-desa yang lain yang dipimpin oleh orang tua kami, Selaku kepada Desa Sarita setiap orang tua yaitu Abah sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan juga Bapak -Bapak semuanya mudah-mudahan dengan adanya program ini sampah-sampah yang begitu banyak khususnya di uh, wilayah uh, desa mangunterja dan secara uh, lainnya juga uh, masuk di desa santa uh, ini akan uh, ditutup -di -di bisa Yang mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang baik Baik itu uh, dari uh, sekolah Dan sekolah-sekolah Sejarah-sejarah Jangan lupa Terima kasih uh, Sebenarnya kegiatan ini adalah langkah awal ya Pak Kegiatan ini langkah awal dari MPS Negeri di Maserang Kami berharap kegiatan ini berkelanjutan untuk selanjutnya Dan kami sangat berharap dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Pulau Ampel ini dengan melihat kondisi yang ada setelah kita lihat uh, di Pantai Hadidi terutama. Kita be, uh, kita sangat mengharapkan dari setelah adanya kegiatan ini uh, kami sangat mengharapkan dari berbagai desa uh, khususnya yang ada di Kecamatan Pulau Angkai itu. lakukan sampah atau memanfaatkan sampah dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti sampah-sampah yang terbuang dari rumah tangga itu tidak terlalu lumpuh dan tidak terjadi seperti ini. E, kalau misalnya kami minta e, pendapat dari Bapak e, sebagai aparatur desa, langkah apa yang akan Bapak lakukan e, selanjutnya setelah melihat kondisi seperti ini? Terima kasih. Memang selama ini dari pemerintah desa Samiratu sudah berjual, berupayakan dengan cara berkoordinasi dengan PT-PT uh, yang terdekat, terutamanya LNG ataupun dari PT Galangan Kapira, dan selama ini uh, respon dari perusahaan itu sangat. sampah ini tidak tidak terus-menerus bisa terjadi, jadi tetap kita pada uh, sananya kita selalu upayakan supaya apa yang sudah dilakukan terkait sampah ini, terutamanya di uh, pantai HDP karena pantai ini luasnya termasuk jadi prima dona orang-orang yang dapat jauh merefleksi perhatian untuk nah, anak-anak. Silahkan uh, silakan, silakan dimakan um, dulu. Jangan lupa cuci tangan dan, dan ambil posisi yang nyaman. Uh, Sekali lagi, untuk air minum bisa, minum bisa, bisa di, ada gelas ya. Air minum gelas di, di sini. Terus untuk makan silakan bekalnya di dibuka masing-masing. Setelah makan kita ada kumpul kembali untuk edukasi.